Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan sekalian Bapak dan Ibu. Selamat datang di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Indonesia. Nama saya Melati Dewi, nanti saya akan membantu moderasi di panel diskusi. Tapi sebelumnya mari kita buka acara di paruh kedua di siang hari ini. Saya akan mengundang kesediaan dari Dr. Stefan Bond to give a short opening remarks just to say hello and welcome. Please kindly give a warm applause. Berikan tepuk tangan yang meriah, rekan-rekan sekalian. Now it's working. So, salamat um, siyang dan abakaba. Bye. I'm, I'm also really fine because you are here, and we have this great um, we have this great event. Or we have great panelists, and I'm here to give you a very short introduction about our institute, the Humboldt Institute for Internet Society, and a little bit some words maybe about the project. Um, so. We have also provided, of course, some slides, and I have to say, we provide provided the slides um, in English, and but also in Bahasa Indonesia. Um, Hopefully, that that will, that, will, um, that I'm Asaya Stefan, as I said, and um, as I also said, um, I'm here for the Humboldt Institute for Internet Society. I hope you can and see it here. And we are a research institute um, studying. Internet and digitalization in general, and, and we are we are of course interested in all these more technical topics, um, internet about, about algorithmic management, about the use of AI, AI to support certain processes, and that's that's one of, of our focuses. And the other focus is really need to impact. So what is the impact? Okay, sorry. So. So, what is what is the impact of technology, of especially digital technologies like AI, on the society? So, I mean, it's pretty obvious that innovations have a big impact on societies, and we are studying the more positive and the challenges and also the negative um, consequences of digital technologies. So, so, that's, that's our, our research interest, and we are also not only a research institutes, so but we are also very much focused on knowledge transfer. So to use the academic knowledge also on the ground, learn learn from local projects and to each other. So that's the idea and this event is embedded in a bigger project and um, it's called Sustainability, Entrepreneurship and Global Digital Transformation and it's uh, the funding, we have funding from the Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit on behalf of the German uh, Federal Ministry of Economics, Cooperation and Development. And the goal is also to have this knowledge transfer okay. and have uh, and also to have some kind, or to start some kind of collaboration with different actors, especially from the south, about sustainability and entrepreneurship. Yeah, and the digit digital. And here you see our partner countries. So we are active at the moment on four continents, uh, America, A lot of partner countries, of course, in Africa, only one country in Europe. I mean, we are based in Ge in, in Berlin, in Europe, so if you are in Berlin, please um, come to HIG. And two countries in Southeast Asia. Um, recently we were in Vietnam, and now we are in Indonesia. And it's a real pleasure to be here, uh, as I said, and maybe um, give me the chance to also say a few words about um, our topic, our research topic, and why we are interested in this. So the idea is to, uncover a bit this kind of challenges, the potential also the potential of digital technologies and I mean, when I speak about digital technologies, I speak about very different digital technologies like GIS data, but also social media and Twitter data and how we could use all these different kinds of data and tools to make sense um, and to foster rainforest protection, so that's the aim. We have some guide guiding questions that we also recently discussed. It's about education. How could we educate people? What is the role of open data? Because we know we there are a lot of data in the world, but of course to make sense of the data you need education. But there's also need for a kind of open data. And the last point is this funding question. And um, that's uh, that was um, that's the idea of this event. And we also conducted a study, and I will hand over to Roland. He's conducting the study. The the, the study is also about these topics and he's in the process of data collection and analyzing the current uh, digital tools that are used in Indonesia for a So I will hand over to Roland. Thank you very much Dr. Bond. Bapak Ibu, kita persilakan Pak Roland Hemstedy. Ini beliau akan memaparkan beberapa key findings. Beliau mewakili HIIG. Thanks everyone and thanks Stefan. Nice to see so many of you here today. So, as Stefan mentioned, I looked with a colleague at how digital technology is currently being used in Indonesia to support rainforest protection and to make rainforest more resilient. And When, When we, we talk about resilience, we basically look at three elements. First of all, we look at how do we prepare for the shocks and disturbances that will affect the rainforests within the country. So, so, this, this, is, so this is very much around the monitoring side of things. Okay. Look at how is technology being used to, to respond, respond to the threats? So, so what do we do once we know... There is maybe a forest fire, or there are cyclones coming in, or whatever, right? And I'm very pleased that we have an excellent speaker today on our panel that can give some real-life practical examples about this. But then lastly, for, resilient, for rainforests to be truly resilient, we need them to recover and to revitalize after a shock or disturbance takes place. So we also try to understand what role does technology currently play in this. Um, and sadly, that's an area where we don't see that much action yet, but hopefully our panelists can indicate some, some areas of development where we see more work around restoring rainforest using technology. So without repeating myself from either this morning or the study that we will eventually publish as well on this, just a few key sort of topics or opening questions for you to think through as we enter the panel discussion. And the first one is around digital literacy, particularly what role technology can play um, and what role stakeholders can play in, in making sure that people can use the information that currently exists and implemented in the ground. So what we see is that in Indonesia that there is an incredible human resource base. There are a lot of talented people who can, can use the, the most modern GIS technology, etc. But we see that there is a challenge on the ground, especially at local community forestry projects, of using this. We see that, that there is enormous potential to engage with communities in biodiversity monitoring but for that to be effective the tools and technologies, technologies need, need to, to be, be adapted and people need to understand how to use them so, so there is a, a big question around digital literacy well, well secondly when we talk about open data we see that data are increasingly available we now have free satellite imagery available through Landsat and through sentinel images from the European Space Agency, but, but these are, are not always accessible for people. And projects, um, again, especially the smaller ones at, at local or community level, do, do not always, always have the skills to analyze and process the data that exists. Yet we've seen in the past 10, 15 years with the advent of cloud computing that new opportunities arise to work with global players or stakeholders here in Jakarta to do some of the analysis and processing. So I would very much like to have a discussion around how do we open up data that exists? And how do we close the gap from technological possibilities to practical action on the ground? And then thirdly, it's about livelihoods. I think everyone in this room and globally benefits tremendously from the vital functions of rainforest as a carbon sink, as a viable ecosystem, but we shouldn't forget that from the, the tens of millions of Indonesians that depend on the rainforest, conserving them, them might not be a prime priority they have more direct and pressing needs for their livelihoods. So we, we need to think about, sure, rainforest protection is important, it's something we all care about, But we also need to understand this in a changing world whereby there is increased global demand on forest resources, be it timber, be it minerals under the ground, or be it palm oil production. So how can we use technology to support people in developing livelihoods that are sustainable and allow us all globally and in Indonesia to benefit from the rainforest? And I look forward to particularly one of our speakers who is really an expert in helping to come up with sustainable solutions that are driven by technology. And with that, I'll hand back the microphone to our speaker. Thank you so much, Mr. Roland. Give a warm applause, tepuk tangan yang meriah. Rekan-rekan sekalian, tanpa menunda lebih lanjut dan lebih lama, kita mulai panel diskusinya. Tenang, ini saya nggak akan nyanyi hari ini. <laughs> Karena mikrofonnya sudah berwarna emas ya, jadi udah lumayanlah seperti penyanyi. Tapi hari ini saya akan bernyanyi mengenai perlindungan hutan hujan di Indonesia. Baik, selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, selamat datang di kegiatan multi stakeholder dialog membahas tentang digital technologies for rainforest protections. Semoga rekan-rekan sekalian sudah selesai makan siang tadi dan juga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya untuk memberdayakan nih pengetahuan kita bersama dalam diskusi panel ini. Jadi saya akan tanya nih, siap rekan Saya tidak mendengar apapun. Are we ready? Kurang semangat. Are we ready? Yes, oke okay. that's great. Mari kita mulai. Seperti peribahasa di Indonesia ya, tak kenal maka tak sayang, maka harus kenal dulu baru sayang. Semoga sayang sama saya setelah ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Melati Dewi. Profesi saya adalah Professional Communication Strategy dan juga Language Specialist. Saya telah bekerja bersama GIZ selama kurun waktu dua dekade terakhir ini sebagai konsultan independen. Beberapa proyek terakhir yang kami kerjakan lakukan adalah program transfer. Ini sudah berakhir ya. Program transfer ini merupakan program pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi aksi mitigasi dan pembangunan ambisius dalam bidang transportasi, energi, air, dan perubahan iklim. Dan juga proyek case case ini adalah Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia. Ini programnya akan berlangsung sehingga nanti tahun 2024, dan proyek terakhir yang saat ini kita sedang garap bersama adalah GII atau Green Infrastructure Initiative. Hari ini saya yang akan bertugas sebagai moderator dan merupakan kehormatan bagi saya untuk memoderasi kegiatan panel diskusi pada hari ini. Tanpa menundanya lebih lama, mari kita mulai rekan-rekan sekalian. Ini anggap saya monolog ya, semoga enggak bosan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia Memiliki salah satu hutan hujan dengan keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Yang sangat berharga bagi populasi, masyarakat setempat, serta iklim global. Untuk melindungi alam, mencegah deforestasi ilegal, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Nusantara, sejalan dengan ini penggunaan solusi digital semakin meningkat. Ini termasuk penggunaan drone, dan satelit untuk mengumpulkan data, platform digital untuk bertukar solusi ya, dan praktik terbaik, dan penggunaan kumpulan data yang beragam untuk membangun model vegetasi dan iklim. Namun, semakin pentingnya teknologi digital untuk hutan hujan berkelanjutan dan perlindungan iklim disertai dengan tantangan yang sangat besar terkait dengan penyebarannya, penggunaannya, dan implementasinya juga. Panel diskusi ini bertujuan untuk menyikapi segmen dan aspek Perlindungan hutan hujan yang menggunakan terapan atau yang dimungkinkan oleh teknologi dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dan juga ditujukan kepada para penduduk yang berkepentingan, yang memiliki ketertarikan ya, untuk mendorong debat publik tentang berbagai kemungkinan dan tantangannya. Panel diskusi ini akan mencakup aspek politik dan perwakilan pemerintah, pakar teknologi, dan perwakilan SM atau NGO, dan juga proyek-proyek konservasi yang setiap harinya berkenaan dan terkait dengan upaya melestarikan lingkungan alam Indonesia yang beragam. Dengan ini saya ingin meminta kesediaan para panelis kita untuk bergabung bersama saya di panel panggung ini. Mari kita sambut panelis kita, rekan-rekan. Pertama saya akan undang Mas, nih ya, masih muda-muda. Mereka ini luar biasa sekali. Ini yang muda mandiri berkarya ya. Mas Muhammad Reza Mustahid atau ini nama bekennya Boge. Kalau di Indonesia kan kalau... Kita ada julukan yang nama Beken ya, mari bergabung Mas Boge silakan Kan kalau kita dengar nama Alitopan yang langsung muncul di benak kita apa? Alitopan nak jalanan gitu ya. Ini Mas Boge nama Beken ya, ini julukannya ada AI Expert, jadi beliau adalah uh agak ngeri ya. Ini kayak Mission Impossible Ethan Hunt kita ya, AI Expert. Kedua panelis kita adalah Mas Restu Aminullah. Uh, ini Mas Boge ini adalah Full Stack Engineering Lead UN Global Pulse Lab Berat ya jabatannya ya Kedua adalah Mas Restu Aminullah Beliau adalah Senior Product Manager Borneo Nature Foundations. Mari bergabung, wah ini tenaga ahli yang juga sangat mumpuni Panelis kita yang ketiga adalah Mas Faris Kukuh Harwinda Senior Product Manager dari Kultiva Mari bergabung Mas Kukuh bersama kita semua ini kalau kita punya Mas Boge nih kita kasih julukan AI expert nih ya. Terus kalau Mas Restu nih special expert nih ya saya baca dari portfolionya. Mas Kukuh ini tech expert ya kan pokoknya semua yang ujungnya ada tech tech tech adalah beliau. Fintech ya kan, Agritech betul ya, Climate tech itu kan Mas Kukuh ya. Ini posisinya agak kurang adil nih ya. Saya di ujung, saya pindah seperti sebelah sini atau Mas Kukuh mau di sini? Mbak aja pindah ya kan baik soalnya nanti saya takut tengkleng kepalanya tengok ke kanan terus baik rekan-rekan saya agak pindah posisi ya biar lebih nyaman posisinya kamera tolong jangan disorot lipatan-lipatan yang lain kita fokus kepada presentasi nah sayangnya kita kan selalu punya keterbatasan waktu ya saya tidak bisa membacakan portfolio nih dari para AI tech Terus special expert kita gitu ya. Atau tech expert kita satu persatu. Karena mereka portfolionya panjang sekali. Jadi nanti nggak cukup waktunya. Tapi kita nanti bisa kasih tautan. Siapa sih Mas Boge gitu ya. Siapa sih Mas Restu. Dan juga Mas Kukuh gitu ya. Di balik penampilan-penampilan mereka yang spektakuler hari ini. Kita langsung nih. Saya pengen tahu nih. Pertama dari Mas Boge nih. Lucu ya julukan bekennya Mas Boge. Ini pasti ada cerita di balik itu ya. Ini kan kita... Berbicara tentang teknologi ya Kita berbicara tentang teknologi yang Kita bangun tidur aja langsung ya Pegang sesederhana pegang handphone ya Itu bagian dari teknologi ya Jadi langsung buka HP, ngecek email, kerjaan Atau sosial media, atau selfie-selfie sedikit di Instagram ya kan Dan teknologi ini erat sekali sama kita Nah kita lihat nih ada UN Global Pulse Lab gitu Kita pengen tahu progres sekarang nih apa sih yang lagi mutakhir, yang lagi digarap Mas Boge dan rekan-rekan di UN Global Push Lab saat ini? Boleh nggak Mas, sedikit di-sharing dengan kita? Apa sih saat ini project-project yang lagi mumpuni, sedang digarap, lalu progresnya bagaimana? Dan sebenarnya Mas Boge itu ngapain kerjaannya gitu ya? Gitu ya, tak kenal makata maka sayang, baik. Saya mungkin bisa minta bantuan untuk mikrofon. Dari tim Bahasa Global boleh dibantu. Thank you. Pak Christian, yes. Baik, ada sekalian, tepuk tangan sekali lagi. Mas Boge, silakan. Terima kasih. Mbak. Um, perkenalkan nama saya Boge, sebut saja Boge. Um, saya sebagai full stack engineer lead di um, United Nations Global Full Jakarta. Jadi kami punya empat lab, ada di New York, Finlandia, Kampala, dan Indonesia uh, di Jakarta. Um, UN Full Jakarta itu adalah salah satu laboratorium Big Data, um, hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan perserikatan bangsa-bangsa dan kita memang karena laboratorium memang fokusnya di um, riset inovasi, jadi inovasi apa yang bisa kita hasilkan dan itu ada dua bidang utama, yang pertama kualitatif riset ataupun uh, sosial system ataupun social science dan yang kedua adalah um, kuantitatif um, riset gitu. kita punya data team, data engineering, data data analytics dan lain sebagainya. Fokus kerja saya adalah um, kalau teman-teman sudah tahu noding sehari-harinya kerjanya noding. Nodingnya gitu. itu mulai dari data collection sampai um, data communication. Jadi bagaimana data itu diolah, bagaimana data itu dikumpulkan, diolah, diproses, membangun artificial intelligence sampai menjadi dashboard visualisasi yang bisa memberikan kemudahan para pengambil kebijakan dalam memutuskan uh, sesuatu seperti itu dari hasil analisa tersebut. Um, Puslap Jakarta itu sudah berdiri dari tahun 2012 um, hingga saat ini tahun 2022 dan memang kontraknya itu 10 tahun uh, antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan dengan uh, pemerintah Indonesia dan memang bisa dikatakan ini tahun terakhir kami secara ofisial kami masih ada waktu enam bulan lagi sampai tahun depan sebenarnya tapi um, kami tidak berhenti, karena nanti mau expand ataupun memperbesar lagi sayap kami menjadi United Nations Global Plus Asia Pasifik. Gitu. Jadi dari Jakarta kita naik ke Asia Pasifik. Gitu. Kita mau memperluas riset kita dan hasil-hasil kita itu bisa berdampak di negara-negara lain juga. seperti itu nah Untuk pekerjaan ataupun riset yang saat ini ataupun di ujung, ya, di ujung waktu ini, kami sedang fokus membangun natural language processing khususnya untuk report. Karena dari setiap agensi, dari setiap organisasi itu pasti punya report. Nah, kita sedang mencoba untuk melakukan summarize karena semakin banyak report ini semakin sulit membacanya, semakin sulit kita mengambil informasi inti dari setiap report yang ada. Nah, itu satu um, riset kita. Kita fokus untuk mengambil inti intisari dari setiap riset, uh, riset ataupun report, baik itu klasifikasi ataupun summarization dan lain sebagainya dari pemrosesan text mining itu untuk yang di bagian data tim lalu ada juga project um, satu lagi yaitu left no one behind nah, pasti teman-teman sudah tahu ya, karena um, kita juga fokusnya di situ dan kita sekarang ini berfokusnya di um, statistik untuk menemukan hal-hal yang bisa membantu para orang-orang disabilitas jadi kita ingin membangun suatu sistem yang bisa membantu mereka secara langsung dan ini masih dirumuskan dan masih pengumpulan data, pengumpulan informasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu untuk riset dari um, riset terakhir uh, Kamis, uh, hingga hingga hingga akhir um, Juni 2020, uh, 2023 seperti itu, mbak. Mungkin sampai situ dulu. Baik, masih, itu. Kasih. Ini sedikit cerita ya dari ayah expert kita. Kita lanjut nih. Berikutnya ke Mas Kuku. Saya akan lompati Mas Restu. Mohon bersabar ya. Ini Mas Kuko nih tadi saya agak terkejut, saya pikir pemain band ya, <laughs> karena penampilan yang cukup sangat um, sangar sih enggak Mas, cukup sangat uh, teridentifikasi sebagai pemain musisi gitu ya. Mas Kuko, kultiva tuh apa sih gitu ya? Mungkin kita penasaran ya, boleh sedikit cerita nih, apa itu kultiva gitu, apa yang sedang dilakukan saat ini, progresnya apa saja? Silakan Mas. Uh, Oke, okay, selamat siang teman-teman sekalian, Bapak, Ibu. Uh, perkenalkan nama saya Kukuh sekali lagi, sudah dikenalin tadi. Uh, saya bekerja di sebuah perusahaan di private sector namanya Kultiva. di mana Kultiva sendiri itu sebenarnya perusahaan teknologi yang berbasis lingkungan, climate, dan juga agriculture. Jadi, apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita mencoba uh, membuat inovasi-inovasi di bidang teknologi yang mana, bisa uh, istilahnya memberikan uh, insight lebih untuk beberapa klien kami, dalam artian uh, di supply chain-nya. Dalam, uh, dalam hal ini biasanya kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan besar yang bekerja di bidang food uh, and agriculture, jadi sering sekali mereka melakukan sourcing uh, raw material, segala macamnya, dan mereka juga ingin memastikan sure apakah mereka Uh, mendapatkan barang mentah ini dari petani-petani uh, yang uh, melakukan istilahnya good agriculture practice apa enggak lalu apakah mereka memproduksinya secara sustainable atau enggak dan yang kita lakukan di situ adalah kita mencoba memberikan teknologi yang bisa membantu klien kami untuk memeser segala aspek dimensi uh, lingkungan sustainability dan juga mungkin di sisi sosialnya seperti itu nah boleh di apa Ya, ini Mas Kuku ada visualisasi ya, mungkin bisa membantu yeah, yeah. kita memberikan pencerahan. Apa sih yang sedang dilakukan dan progres yang sedang dilakukan oleh kultiva. Christian, perhaps we will to, oh we already have the presentations? Yeah. Pak Christian, mohon dibantu yeah. untuk, oh baik, sudah ada pointernya, silakan Mas Kuku. Uh, jadi uh, secara teknis, uh, progres seperti apa yang kita lakukan bisa dilihat di layar. Jadi kita fokusnya memang kita mencoba memberikan data-data, uh, terhadap end customer eh, apa end customer terkait uh, traceability to table impact jadi pernah nggak coba teman-teman membayangkan ketika makan terus kita sebenarnya tahu nggak sih ini misalkan makan singkong singkongnya itu dari mana petaninya siapa terus apakah mereka itu underpaid atau mereka sudah overpaid atau sudah di UMR atau mereka menerapkan sistem agriculture yang sustainable atau enggak kita nggak pernah tahu itu dan itu sangat susah sekali untuk di ditracesible, uh, ditelusuri. Nah, apa yang kita lakukan di Cultiva, kira-kira seperti ini. Kita membuat uh, produk-produk atau software yang uh, bisnis modelnya adalah kita mencoba menjual si produk ini sebagai service. Jadi setiap company yang bekerja dengan kita, uh, mereka mendapatkan akses service yang berupa satu uh, kita memulai pertama itu dari uh, sistem geotracing, ya. Jadi, kita mencoba mencari tahu asal usul farmernya dulu, yang di situ terdapat juga data-data koordinat, uh, apa namanya kebunnya di mana. Terus, kita juga uh, take polygon sample, polygon sample itu semacam apa namanya, uh, seperti polygon. Kalau polygon itu kan ada beberapa sisi, tuh. Nah, itu mengambil uh, luasan apa namanya kebun yang dimiliki oleh petani dan divisualisasikan melalui peta seperti itu. Nah setelah semua survei itu dilakukan atau data collection terkait geotracing itu dilakukan apa sih sebenarnya yang kita coba lakukan yaitu kita mencoba mendapatkan istilahnya geospatial verification. Jadi kita pengen memverifikasi data yang sudah kita koleksi, koleksi sehingga kita bisa menentukan apakah satu farmer itu eh uh, melakukan proses yang baik dalam produksinya. Jadi misalkan kita juga gather data dari beberapa hasil riset dari beberapa NGO atau government yang mereka kadang memberikan uh, dataset berupa koordinat titik-titik zonasi lahan konservasi seperti itu ya. Pasti kita bisa melihat tuh di map itu biasanya bentuknya layer eh uh, ya kebetulan mungkin kayaknya di slide berikutnya jadi di bentuknya layer gitu dan kita mencoba membandingkan dengan layer yang kita punya dengan aplikasi yang kita uh, buat dan kita bisa melihat di situ dalam bentuk dashboard dan juga dalam bentuk peta apakah lahan dari petani tersebut uh, beririsan dengan lahan konservasi. Dan dari situ kita bisa menemukan satu parameter saatnya satu petani itu dikatakan sustainable atau tidak. Nah, tidak berhenti di situ, kita di Kultiva juga sekarang sedang berinovasi untuk memasukkan terkait uh, carbon emission, jadi kita juga terlibat dalam beberapa carbon project dalam uh, fase inisiasi juga, dan juga kita uh, terakhir itu, ya greenhouse sama saja, terus ada biochar juga, kita sedang eksplorasi di bidang itu. Nah, selanjutnya tidak berhenti di situ, uh, Kultiva sendiri juga kita mempunyai satu, produk aplikasi yang membantu para pengepul atau penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dan pencatatan transaksi. Dan ketika semua transaksi itu dicatat dengan apa namanya standar trading dan standar sains yang tepat, maka kita bisa mengenerate sebuah data yang bisa di, uh, ini, di mobile apps yang kedua ini bisa kelihatan ada satu peta terus ada poin-poin itu yang menunjukkan uh, gimana sih pergerakan dari sebuah raw material itu dari petani lalu ke trader, dari trader itu nanti mungkin ke prosesor atau warehouse, nah selanjutnya nanti ke end productnya, misalkan teman-teman makan sebuah produk coklat, di bungkusnya itu ada QR code-nya dan ketika QR code itu di-scan, jadi itu bisa mereview semua informasi terkait petani, terkait uh, supply chain-nya gimana, terus ke terkait sustainability-nya seperti apa. Kira-kira seperti itu, mbak Terima kasih, Mas Kukuh. Luar biasa ya. Ini patut sekali kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Mas Kukuh. Tanpa menunda lagi lebih lama, kita minta Mas Restu nih ya. Tentang si Borneo Nhaja Foundation ini nih. Apa nih, gagasan apa, proyek mumpuni apa yang saat ini sedang digarap gitu sama Mas Restu dan tim. Dan kita pengen lihat juga, ini Mas Restu juga ada visualisasi yang bisa dibagikan dengan kita bersama. Silakan Mas. Oke. Okay. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Selamat sore Mas Restu. Sore. Ya, perkenalkan saya Restu Aminullah. Saya dari yayasan Borneo Nature Foundation. merupakan uh, suatu yayasan NGO yang bergerak uh, di bidang konservasi, riset, pemberdayaan masyarakat, dan juga untuk membangun kesadaran masyarakat dari program edukasi yang kita miliki. Nah, di, untuk uh, BNF sendiri, kita bertempat di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, dan kita melakukan perlindungan juga uh, untuk rainforest, dan kita bekerja di tiga landscape, di landscape gambut, di Taman Nasional Sebangau, dan ada landscape rangas, untuk di Rungan, dan Baritoulu. Jadi uh, untuk pengalaman kami dalam penggunaan teknologi khususnya Uh, pencitraan udara melalui drone dan juga secara penginderaan jauh dari remote sensing kita telah uh, cukup lama juga ya melakukannya sejak tahun 2019 yang sama-sama kita ketahui Indonesia pada saat itu sering terjadi secara berulang kebakaran uh, untuk di hutan hujan itu dari dulu sampai tahun 2019 yang terbesar jadi uh, untuk pemanfaatan teknologi drone untuk perlindungan kawasan hutan khususnya di rainforest, di sini saya akan menampilkan sebuah video dari hasil yang telah kami lakukan selama ini. Oke, mohon ditampilkan videonya. Nah, di sini pertama kita lihat sama-sama untuk peat swamp forest yang berada di Kalimantan Tengah. di sini saya mau memperkenalkan apa itu rainforest. Jadi rainforest itu sebuah hutan, hutan hujan yang berada di Indonesia. Salah satunya di sini kami menampilkan untuk habitat gambut, hutan gambut di Kalimantan Tengah. akan ditampilkan sebuah tantangan dalam perlindungan dan menjaga untuk hutan forest itu tetap lestari salah satunya adalah kebakaran hutan Teknologi sangat membantu sekali dalam melakukan kegiatan atau kerja di hutan hujan itu. Melalui thermal drone kita bisa mengetahui di mana sebaran titik api yang menyebabkan kebakaran di hutan kita. Ini merupakan... Uh, gambaran dari kejadian kebakaran di Indonesia tahun 2019 khususnya di kawasan Taman Nasional Sebangau. Di sini kita juga bekerjasama dengan local people, masyarakat yang kita bentuk sebuah komunitas namanya kita namakan dengan masyarakat peduli api atau MPA. Juga melakukan patroli-patroli kawasan untuk melindungi hutan itu agar tidak terjadi kebakaran kembali. Jadi, kita angkat di situ terkait kebakaran uh, ilegal, logging ilegal, fishing. kita juga memanfaatkan teknologi drone ini 124. untuk mendeteksi distribusi spasial dari sebaran orangutan Nah, jadi, tadi sedikit lagi, Mas. Jadi, itu sedikit cuplikan yang saya perlihatkan kepada kita semua. Apa sih alasan kita? Kenapa kita uh, melakukan perlindungan terhadap rainforest itu sendiri? Dan teknologi itu diciptakan untuk membantu kita untuk melakukan perlindungan dan kerja-kerja kita terhadap rainforest itu sendiri. Terima kasih, Mas Rasul. Luar biasa ya. Ini pengetahuan yang kita patut untuk belajar lebih lanjut lagi. Bebicnya tentang kondisi gitu ya di lapangan saat ini terus progres dan inisiatif dan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh hewan uh, Lab juga ya, terus uh, BNF lalu juga Kultiva. Ini merupakan salah satu hal yang spektakuler kalau menurut saya kan. Kebanyakan orang berpikir teknologi itu selalu datang dari luar gitu ya. Selalu terapan teknologi dari negara asing gitu ya. Kita selalu menunggu negara asing untuk memberikan teknologi atau memberikan akses atau mungkin memberikan software dan lain-lain. Ternyata di dalam negeri sendiri ya, teknologi sudah berkembang sedemikian maju penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita pengen tahu nih ya, dengan adanya pengalaman proyek-proyek lokal, lalu juga dengan banyak tenaga tenaga ahli di lapangan. Karena kan kita bisa namakan bagaimana kotiva lalu BNF juga ya, Yuan uh, Pulse Lab ini kan enabler ya kita lihat bahwa um, kita punya teknologinya kita, gitu ya. kita punya softwarenya, punya teknologinya, punya terapannya, punya desainnya gitu ya, punya mappingnya. tapi selalu banyak tantangan kan, gitu. boleh nggak di sharing? apa sih tantangan yang kerap kali muncul di setiap dekade perubahan, walaupun misalnya kita sudah memutakhirkan gitu ya teknologinya, memutakhir kan timnya atau mungkin tenaga ahlinya gitu ya, dan juga uh, para ekspertis di lapangan, tapi tantangan apa, apa sih yang selalu muncul dan selalu ada di setiap kesempatan, mungkin dari Mas Moge, Mas Moge Boge dulu, bisa sharing sama kita, ya terima kasih Mbak, ini hal yang memang kita kaji cukup lama sudah lama kita kaji, ini. apa sih sebenarnya tantangan terbesar kita um, laboratorium kami memang seringkali menciptakan suatu teknologi yang memang kita berikan kepada pemerintah untuk diimplementasi. seperti itu. Yang paling seringnya, sederhananya dashboard atau kita bilang analytical dashboard yang bisa memberikan gambaran apa yang terjadi, kira-kira seperti apa, datanya seperti apa, datanya cerita apa, lalu pemerintah harus membuat kebijakan apa. Tantangan yang terbesar adalah adanya black box. Jadi kalau kita nyebutnya black box, black box itu ketika dashboard analytical ataupun hasil riset yang sudah dilakukan para pakar menghasilkan sesuatu, itu tidak bisa langsung memberikan keputusan untuk menghasilkan suatu kebijakan. Hasil riset itu atau informasi yang sudah dihasilkan dari hasil riset, itu akan masuk dulu ke dalam black box, black box ini dalam kata lain, bisa kita bilang meeting ataupun rapat tertutup yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kita nggak bisa sentuh di dalamnya, kita nggak bisa akses, dan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam situ. Kita hanya menyumbangkan informasi saja dari hasil riset yang nantinya harapan kita, keputusannya akan setidaknya. Setidaknya berbanding lurus ataupun searah sejalan dengan hasil riset. Tapi bisa jadi nanti ada hal-hal yang lain yang kita nggak tahu faktor-faktor lain di dalam black box itu yang justru memberikan kebijakan yang berbeda. Ketika kebijakannya keluar kok kita ngerasa kok kurang ya. Padahal hasilnya udah ada, risetnya sudah jelas tapi kok kurang. Nah ini di dalam um, ilmu kepemerintahan itu memang ada black box istilahnya. Riset apapun itu, hasil apapun itu yang kita berikan itu diganyang dulu di dalam yang kita nggak tahu hasilnya seperti apa dan parameter apa saja yang ada di dalamnya nanti muncul kebijakan yang belum tentu terkadang. Nah dari situ kita pelajarin bahwa sepertinya riset ini tidak bisa langsung semerta-merta ataupun teknologi hasil analisis itu tidak semerta-merta langsung bisa jadi kesimpulan yang bisa membuat oh Keputusannya harus seperti ini. Perilaku kita harus seperti ini, itu tidak bisa jadi. Yang bisa kita lakukan sebagai um, researcher ataupun yang memberikan sistem dashboard analitik itu seharusnya tidak muluk-muluk dulu. Gitu. Berikan dashboard analitik yang nggak perlu menganalisa jauh, atau prediction yang jauh, cukup alert warning, misalnya, forecast, misalnya yang. Apa yang akan terjadi, misalnya, kayak, "Oh, ini akan ada kebakaran hutan, nih, misalnya, cukup itu aja dulu." Gitu. Nanti, um, alert warning itu masuk ke uh, pemerintah atau ke lembaga-lembaga lainnya yang nanti mereka bisa menelusuri. Nah, tapi setiap alert ini, setiap tindakan yang dilakukan harusnya di-report, itu nanti akan jadi data tersendiri. Gitu. Jadi, dari alert terus ada tindakan, ini ada, akan jadi data. Data ini akan kita kumpulkan terus. Sampai bisa memberikan insight, baru perlahan-lahan kita masuk ke prediction. Gitu. Jadi untuk memecahkan tantangan bagaimana kita bisa uh, menyentuh black box ini, sepertinya ya itu tadi, gitu. kita harus bertahap memberikannya. Gitu. Memberikan yang alert warning atau forecast, baru masuk ke uh, prediction, misalnya seperti itu. Kalau saya rasa itu tantangan terbesar kita, gitu, bagaimana karena semua orang bilang data for decision maker tapi tantangannya banyak itu. data for decision maker di tengah-tengahnya ini ada black box kita <laughs> ini yang yang ada gaps yang yang yang, yang yang yang harus kita cari tahu bagaimana kita bisa menyentuh obrolan di dalam black box ini itu memang harus dipertimbangkan harus mempertimbangkan obrolannya itu harus ada analisa-analisa yang kita berikan seperti itu mbak Baik, terima kasih Mas Boge. Kita lanjut ke Mas Restu ya. Kita lihat tadi BNF luar biasa sekali, indah sekali ya videonya. Ya, jadi ingin mengunjungi Kalimantan Tengah ya, Palengkaraya ya. Nanti disambut ya, kita bicara merama ya, katakan ya ke sana. Siap-siap dana yang banyak, Mas Restu. <laughs> kita lihat nih, tadi sudah menggunakan banyak sekali ya, terapan teknologi, ada alat digital digital seperti peta gitu ya, yeah. GIS, ada drone gitu ya. Lalu juga ada sosial medianya untuk memberdayakan pengetahuan tadi Kan sudah ada beberapa proyek yang sudah ada seperti Smart gitu ya yeah. Atau Haze Geyser nih, canggih-canggih banget nih terminologinya, saya harus belajar lagi Ini kan ada pengalaman ya di lapangan, lalu juga dikombinasikan dengan keahlian lokal Seperti Mas Restu, lalu praktisi-praktisi atau mungkin tenaga ahli di sana Apa sih nih tantangan yang masih selalu muncul gitu, yang BNF ini kok susah sekali ya, kayak tadi Mas Boki katakan, ini lomba ada black box gitu ya, ada gaps yang gede banget, kita tuh gak bisa serta-merta kayak merangkum semua jadi satu gitu ya, lalu kita memberikannya atau mensubmit informasi itu secara semua gitu. Kita pengen denger nih, BNF apa nih tantangan terbesarnya dan upaya yang dilakukan saat ini? Ya, yeah. dalam sebenarnya kita dalam pemanfaatan teknologi ini lebih implementator ya mengimplementasi dari teknologi yang ada lalu kita kembangkan seperti contoh tadi ada drone thermal yang mana dulu drone hanya sebuah membawa gambar RGB saja kamera RGB nah kita coba modifikasi kita gunakan kamera thermal untuk dapat mendeteksi kebakaran Nah sebenarnya eh, pemanfaatan teknologi drone ini di BNF itu berawal dari beberapa kendala yang kita temukan di lapangan ya. Pertama terkait data. Nah data citra satelit. Biasanya kita untuk melakukan monitoring itu kita base kita itu dari data citra. Ya terkait data hotspot, data kebakaran itu, titik api. Nah biasanya untuk data hotspot itu kita monitoring terus. Melalui data NASA dari NASA, FIM, atau dari citra satelit MODIS, yang mana tantangan dari penggunaan data tersebut tidaklah real-time. Pertama, tidaklah real-time untuk data hotspot. Setiap hari, eh, NASA akan mengupdate data tersebut. Setiap harinya, begitu juga untuk di Indonesia, ada delapan, ya, dari 8. Nah, cuman kendalanya tidak real time data hotspot itu diupdate setiap hari dua kali pagi dan sore sore atau malam gitu nah di mana kalau untuk tantangan kita terhadap protect area kita melindungi area tersebut dari uh, bencana kebakaran kita butuh data real time kita tidak tahu kapan kebakaran dapat terjadi ya untuk kebakaran pun kita banyak faktor ya ada dari manusia ya 90% itu dari manusia juga memang sengaja dibakar nah eh pertama kendala dari data hotspot itu karena kita sudah mengetahui Oh ini kendalanya kita berarti kita harus melakukan penguatan terhadap monitoring area dan melakukan patroli penjagaan kawasan pada saat bulan-bulan eh, musim kering Nah, di Indonesia kan ada dua musim, musim hujan dan musim kering, musim panas. Nah, selama musim panas kita melakukan penguatan terhadap patroli area, yang mana tadi kita lihat dari video tadi, kita melakukan patroli darat melalui atas perahu bersama uh, local people, bersama masyarakat, komunitas yang telah kita bentuk, masyarakat peduli api. Dan juga drone di situ kita gunakan, kita gunakan untuk melihat dan melakukan monitoring secara real-time, secara terus-menerus. Tetapi di samping itu kita tetap mengintegrasikan data dari satelit. Tetap Data dari satelit kita tetap integrasikan sebagai dasar kita untuk bergerak. Oh, di sini ada hotspot, ada titik api, kita coba lihat melalui drone. Nah, eh, kemudian setelah kita pemanfaatan teknologi drone, kita berpikir juga ini. Bagaimana uh, si teknologi ini dapat menyentuh ke tingkat tapak di bawah khususnya pengguna si teknologi ini, kalau untuk perlindungan kawasan itu adalah tingkat tapak. Tingkat tapak itu uh, adalah pelaku langsung untuk penjagaan kawasan tersebut. Nah uh, di situ ya kita memiliki terkena terbesar karena teknologi ya khususnya untuk teknologi drone ya itu cukup eksklusif ya eksklusif, eksklusif sekali. Berarti kita harus selalu melakukan capacity building. Tahapan-tahapan uh, awalnya kita melakukan capacity building untuk uh, si fair ini dapat menggunakan teknologi tersebut. Nah, seperti itu mbak. Baik, terima kasih mas Restu. Mas Kuku langsung nih kalau Tifa ya kan berbicara tentang uh keterlacakan itu penting gitu ya, keterlusuran itu penting gitu ya. Nah, tantangan terbesar yang selalu muncul ya, walaupun kita udah modifikasi atau mungkin tadi udah ada capacity buildingnya gitu ya, udah tahu targetnya siapa nih gitu ya, sasarannya siapa, sudah tahu gitu, tapi tantangan besar ini selalu ada gitu, bisa coba sharing dengan kita mas, silakan Oke, okay, terima kasih, so uh, ini, jadi terkait tantangan sendiri dalam kacamata produk ya, karena saya me, uh, kurang lebih seringnya bekerja di bidang produk, mengembangkan satu produk digital ini biar bisa uh, diterima oleh user dan juga klien. Uh, tantangan yang bisa saya ambil selama beberapa tahun saya berkarir itu, satu, pertama, kita kan bermain dengan informasi, di mana informasi itu harus diukur, harus dikoleksi datanya secara, uh, apa namanya, dengan beberapa metode sains lah istilahnya yang itu re, data itu bisa dipakai secara reliable oleh klien kita dan juga dari sisi produk sendiri data collection proses itu tidak merepotkan petani karena pasti kita semua tahu juga kalau misalkan di situ terdapat knowledge gap apalagi beberapa petani itu sering-seringnya mereka bekerja di uh, remote area yang bahkan internet aja nggak ada gitu jadi mungkin tantangan terbesarnya di sini ya. Jadi dari segi produk sendiri itu gimana caranya si produk ini uh, bisa diterima oleh uh, field agent kita, jadi data kolektor kita atau enumerator kita yang uh, apa namanya, muslim mereka bekerja mantan petani, muslim mereka umurnya mungkin 45 tahun ke atas dan tidak ada internet di sana. Jadi ya itu tantangannya. Di situ, saya melakukan banyak riset juga terkait uh, produk adaptability. Jadi, saya ke sana langsung untuk one-on-one uh, on one interview, <coughs> untuk ngecek apakah satu button itu terlalu kompleks dinilai terlalu kompleks oleh uh, seorang petani atau enggak, apakah misalkan dengan visualisasi yang mewah seperti itu, misalkan ada maps, terus ada apa namanya alur supply chain-nya, apakah itu dapat dimengerti dengan baik atau tidak. Nah, dari rangkaian riset tersebut itu yang kami selalu olah, selalu pelajari, dan selalu kita lakukan improvement pada produk kami sehingga agar bisa meningkatkan engagement dari petani-petani untuk lebih terbuka soal data, lebih terbuka soal apa namanya metode-metode sains dan juga mungkin kalau ada kaitannya dengan rainforest sendiri, mereka juga lebih terbuka dengan uh, istilahnya regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh negara. Apakah satu zonasi itu, katakanlah tergolong untuk zonasi konservasi atau memang bisa dilakukan produksi di lahan tersebut, kayak gitu. Nah, untuk di sisi lainnya, karena kita mengolah informasi yang kita koleksi di lapangan, otomatis uh, kerjaan saya kira-kira kurang lebih sama dengan uh, Mas Buki kira-kira kita juga memproduksi sebuah analytical dashboard, yang mana analytical dashboard itu sebenarnya harusnya bisa menolong si pembacanya atau klien kami untuk mengerti kondisi yang ada di lapangan, dan otomatis dashboard itu kan sifatnya bercerita dan bernarasi ya, menarasikan apa yang terjadi di lapangan, jadi tantangan terbesar selain data, di sisi data collection adalah gimana kita bisa menarasikan, bisa menjadi storyteller melalui data-data visual yang kita berikan ke dashboard, seperti itu kira-kira, kalau sisi tantangannya. Baik, Mas Kuku, ini saya ada beberapa pertanyaan spesifik nih kalau Tiva gitu ya, Gimana kalau dari perspektif jejak karbon gitu ya? Hmm, gitu okay. Boleh nggak di-share perspektif dari Mas Kuku dan rekan-rekan Kultify -rekan bagaimana nih? Nah, jejak karbon tadi ada kaitannya dengan uh, survei-survei sains yang sebenarnya kita coba implementasi, implementasikan di produk-produk uh, Kultify -produk ya. Uh, kita tahu bahwasannya uh, jejak karbon ini sudah menjadi bahan diskusi yang cukup lama karena mungkin sebagai ibu kota di Jakarta misalkan kita juga, uh, di, kita juga banyak transportasi, kita juga banyak pabrik-pabrik yang ada di apa namanya mungkin di suburb atau mungkin uh, juga bahkan pertanian sendiri, industri pertanian sendiri kan itu juga menghasilkan karbon, khususnya di peternakan misalkan kayak di sapi. Uh, nah, kita mencoba uh, sekarang uh, sedang mengerjakan beberapa proyek itu ya di uh, karbon untuk memeser bagaimana sih sebenarnya Detail-detail uh, ini bisa diukur dan tentunya kita melakukan banyak uh, riset juga secara sains Kira-kira metode apa yang uh, apa namanya tepat untuk diaplikasikan diaplikasi, pada produk kami Jadi segala bentuk survei karbon uh, itu akan nantinya kita kombinasikan dengan produk yang ada Sehingga kita tidak perlu menginovasikan produk-produk baru lagi Tapi kita menggunakan produk yang sama tapi kita bisa mengkalkulasikan Misalkan emisi karbon yang ada di lahan pertanian tertentu seperti itu, dan proyek ini sekarang ini masih berjalan Mbak, jadi um, masih dalam tahap riset juga, sehingga harapannya nantinya kita bisa mengukur kalau kita bisa dapat satu data aja dari satu petani berarti kita bisa mengkalkulasikan emisi karbon dari satu petani. Cuman rata-rata proyek yang kita lakukan itu. Uh, bisnis to bisnis dalam artian kita bekerja sama seperti dengan beberapa perusahaan besar yang mana me mereka memiliki banyak petani di disa sana. Jadi kalau bisa disimpulkan ketika data ini semua bisa terkoleksi maka kita juga bisa mengukur apakah satu perusahaan ini sebenarnya mereka secara emisi karbon itu mereka berlebih apa enggak sih atau mereka sebenarnya sudah mencoba saving di karbonnya, mereka coba mereduksi karbon ini sendiri melalui mungkin inisiatif-inisiatif di lapangan operasionalnya seperti apa seperti itu, nah kalau memang ter yang terjadi adalah di data akhir adalah emisi karbon itu terlalu tinggi, maka otomatis uh, dari tim Kultiva sendiri biasanya menyarankan untuk melakukan inisiatif A, B, C, D dan tergantung dengan kondisi dari si klien kami sendiri seperti itu Baik, jadi ini juga bisa kita simpulkan ya bahwa kita udah ada softwarenya gitu ya, software-nya ada, tapi hardware-nya penting juga gitu ya. Walaupun kita menambah, misalkan kita mengatakan, oke okay, terapan teknologinya ini user-friendly gitu ya, sebagai user-friendly. Tapi belum tentu juga user-friendly ya, dimana edukasi gitu ya, pengetahuan yang komprehensif ini penting sekali untuk diberdayakan kepada para penggunanya seperti si petani kecil tadi gitu ya, atau masyarakat yang ada di sana. Ini it, saya menarik sekali tadi ya, pembahasan tentang black box gitu ya. Ada gaps besar gitu di antara jenjang A dan jenjang B gitu ya. Rekan-rekan sekalian kami mohon maaf, sebenarnya harusnya ada satu, satu lagi panelis yang bergabung dari pihak pemerintah. Ya, dari Bapak Nas mungkin atau KLHK, tapi mohon maaf beliau-beliau berhalangan hadir. Semoga nanti jika ada panel diskusi lanjutan, kita bisa menghadirkan pihak dari mereka karena kalau kita bicara tentang peraturan gitu ya kebijakan ya apa sih yang bisa bersinergi kan harus ada ya sosok-sosok luar biasanya tapi sayangnya kita uh, tidak ada panelis yang berhubungan dengan kebijakan tapi melihat kepada alat tadi ya teknologi digital yang digunakan potensi kendala ini kita pengen tahu nih ya mas boge di UN Pulse Lab UN kan ini adalah lembaga internasional gitu ya Nasional, internasional, global ya luar biasa Dengan keberadaan UN Pulse Lab ini Ada Hess Geyser ini ya Yang dimana kita mengetahui bahwa ini adalah Alat analisis krisis gitu Boleh gak sih sedikit diberikan gitu ya Kisah-kisah atau story Apa sih yang digunakan yang Ini digunakan dan terbukti di lapangan gitu outcome apa sih yang menjadi Oh ini ternyata berfungsi Ada fungsionalitasnya Ya, silakan Mas Boge. Ya, baik. Um, sebelumnya saya cerita dulu. Mungkin um, Haze Geyser itu kita bilang atau kita katakan crisis analysis tools. Fokusnya adalah kebakaran hutan. Kalau sebenarnya kan dashboard ataupun sistem tentang kebakaran hutan itu sudah banyak. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang berbeda. Kita enggak melakukan um, pemetaan kebakaran hutan, ataupun kita melakukan um, reset-reset yang dilakukan oleh um, uh, dari NGO misalnya, yang mereka sudah sudah sudah melihat bagaimana kebakaran hutan di lapangan dan, dan, dan sebagainya. Tapi Haze Gazer ini justru sebenarnya kita ingin tahu ketika terjadi kebakaran hutan, dampaknya ke masyarakat apa. Kalau mungkin kalau misalnya uh, sistem yang sudah ada, mendeteksi kebakaran hutan gitu. atau um, melihat kemungkinan akan terjadi kebakaran hutan Nah kita nggak melihat itu, kita melihat apa dampak kebakaran hutan terhadap masyarakat, nah ini kita bikin ataupun kita membangun dashboardnya sederhananya yang pertama kami lakukan adalah kami cari data satelit yang untuk mendeteksi hotspot atau titik panas, gitu. jadi ketika di peta itu ada titik panas di suatu daerah, itu kita bangun tahun 2015, ada ada beberapa titik panas ya di Kalimantan dan di Riau ya waktu Ria, itu ya. Nah, ketika terjadi kebakaran hutan berdasarkan titik panas tersebut, apa yang diteriakkan masyarakat? Kami mining atau kami mencoba untuk menambang informasi dari data Twitter, Instagram, Youtube, dan radio. Nah, di sini kami melakukan artificial intelligence-nya, ada natural language processing, mengolah data teks, mengolah data image, lalu mengolah data video, dan juga mengolah data audio, dari radio itu tadi. Dan ada beberapa hal yang menarik justru kita temukan. Misalnya, ketika terjadi kebakaran hutan, ada teriakan masyarakat yang mengatakan bahwa, yay, libur sekolah, karena sekolah ditutup, gitu ya. Ada lagi asik nih gitu. Terus ada juga informasi yang kita dapat ini pasti bukan karena alam, tapi pasti karena dibakar orang. Nah informasi-informasi ini kita capture gitu. Sinyal-sinyal apa yang bisa kita rangkum dari situ? Terus ada juga cerita, mohon maaf, mengatakan mungkin PT ABC yang suspek nih kayaknya gitu. Jadi masyarakat itu kan bergunjing di Twitter. Ya. Sebenarnya itu yang kita mining kita pengen tahu apa nih dampaknya. Ada yang bilang masalah kesehatan, ada yang bilang ada juga yang teriak kami yang paling terdampak, tolong kami butuh air bersih. Nah, hal-hal ini yang mau kami capture. Jadi kita bukan bukan untuk menangani kebakaran hutannya, tapi kita ingin melihat di sekitarnya terjadi apa. Itu kita report ke BNPB karena memang sistemnya diinstal di BNPB. Jadi dilihat BNPB selain dia fokus untuk memadamkan api misalnya, mereka juga punya tanggung jawab untuk mengevakuasi um, dan teriakan-teriakan masyarakat mengenai air bersih, uh, makanan, dan lain sebagainya, masker, itu banyak muncul. Jadi ketika mereka mau melakukan evakuasi ataupun mau datang ke lapangan, mereka tahu apa yang harus dibawa. Seperti itu, itu dari Twitter. Jadi kita dari Twitter itu kita klasifikasi mana yang tentang teks-teks mana yang masuk ke health, kesehatan, teks mana yang masuk ke pendidikan. Jadi ternyata ketika kebakaran hutan itu efeknya banyak ke pendidikan ada, ke kesehatan ada dan lain sebagainya, ekonomi apalagi seperti itu. Setelah itu masuk ke data Instagram. Dari data Instagram kita bisa memberikan gambaran informasi atau foto yang aktual terjadi seperti apa. Jadi pemangku kebijakan bisa tahu gitu. Walaupun dia di kantor di Jakarta, tapi dia bisa melihat foto-foto kebakaran hutan. Jadi dia tahu seperti apa kasusnya. Nah, serunya di Instagram ini kan terkadang orang nggak hanya foto kebakaran hutannya, tapi masyarakat yang sedang mengungsi pun ada fotonya. Ada hashtagnya, kebakaran hutan riau. Kita bisa tahu. Tapi yang lucunya juga terkadang ada orang yang fotonya itu adalah sepatu. esteknya kebakaran riau karena dia jualan gitu, dia dia ingin ini trending, harus trending gitu. mau multiguna ya? <laughs> iya, multiguna. Nah ini yang berbahaya gitu, ada yang pansos gitu kan, ada yang lagi mohon maaf, lagi smoking atau lagi vaping, pakainya hashtag kabut asap. Ini gitu. trending nah, tag iya, ya? Iya, trending tag Nah di sini kita perlu melakukan filtering, kan. data filtering, kita melakukan analisanya jangan sampai salah, jangan sampai ngaco. Gitu. Jadi kita melakukan image image mining, kita analisis lagi, ini benar nggak? Gambarnya benar nggak? Nah setelah itu masuk ke YouTube. Nah, di YouTube ini syukurnya kita nggak melakukan banyak hal gitu, karena YouTube, ya Google, raksasa, mereka sudah punya analisa yang cukup baik gitu ya. Jadi, dari YouTube itu kita memberikan informasi-informasi lokal, karena terkadang kalau misalnya di TV lokal ini, mohon maaf juga kalau misalnya saya salah, mohon dikoreksi. Um, ada berita-berita yang dari TV lokal itu nggak nyampe di Jakarta gitu kan, yang yang nggak yang bisa ditonton gitu. Tapi dari YouTube, kadang mereka nggak upload ke YouTube ataupun ada juga yang media-media non-television, tapi publish-nya di YouTube gitu. nah itu informasi itu bisa kita rangkum dan kita juga melakukan audio miningnya juga disitu, Jadi dari ada yang nggak bisa melihat videonya tapi bisa kita jadikan teks gitu ya. Nah, jadi dari dari dari video bener nggak gitu, karena kan ada yang judulnya kebakaran hutan tapi ngomongnya yang pakai Google itu <laughs> Google Google audio gitu kan kebakaran hutan nah, gitu. Ya. Ini, ini ini ini kita skip biasanya. Jadi kita filter juga YouTube youtube -nya. nah berita-berita mana yang yang yang memang bisa memberikan informasi lebih baik seperti itu, jadi analisa real time, ini yang kita tampangkan, kita tampilkan dan digunakan oleh BNPB jadi untuk melihat sekitar mungkin kalau misalnya untuk action di lapangannya seperti apa, tentang kebakaran hutannya, um, terus um, analisa tentang penyebab kebakarannya itu mungkin, semoga sudah ada gitu kan, eh, pastinya sudah ada dari NGO-NGO lain ataupun pemerintah pasti sudah melakukan itu, kita fokus di sekitar, gitu, di, di luar. Jadi kayak dampak dari situ yang ingin kita analisa. Gitu. Itu terpakai, hasilnya sangat bagus, tapi sayangnya gitu, di tahun 2017 sistem itu harus mati. Balik lagi. Apa yang terjadi? Untuk Moore, menjaga ya? sistem, ini kan sulit ya. Gitu. Matinya itu karena waktu itu ada, um, kita semua tahu ya, kasus um, data privasi waktu itu sedang booming juga yang kasus Facebook contohnya yang data-data uh, data-data sosial media yang digunakan untuk uh, campaign dan lain sebagainya sehingga data-data ini tertutup jadi data Twitter uh, mati data Instagram Instagram udah dibeli, dibeli Facebook dimatiin gitu kan dulu Instagram sendiri gitu. terus uh, YouTube juga jadi punya punya pembaharuan uh, kebijakan pembaharuan data-datanya harus seperti apa dan radio yang kita dapat juga close tiba-tiba, gitu. bukan radionya yang close, tapi datanya nggak di online lagi, seperti itu, jadi ya ini data-data utama, gitu. jadi mesin kita tidak akan bisa jalan ketika nggak ada fit dari data ini, gitu. tapi dari situ pembelajarannya akan ada gitu. pembelajarannya yang didapatkan uh, pemerintah, dan, dan kita adalah, kita nggak bisa selalu memanfaatkan open data data itu memang the new money, data is the new gold jadi ya mau nggak mau kita harus keluar kos untuk menggunakan data-data tersebut gitu. Nah, um, ini juga yang yang yang yang sebaiknya um, sebagai organisasi kita juga jangan hanya memanfaatkan data yang tersedia. Bagaimana mungkin, gimana caranya semua organisasi itu harus bisa menjadi data provider juga. Kita harusnya feeding data dan kita juga menghasilkan data. Jadi ketika kita tidak mampu untuk membeli data, kita bisa melakukan data exchange gitu Jadi ya bisnisnya adalah bagaimana datanya kita bertukar. Saya memanfaatkan data Anda, Anda memanfaatkan data saya, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kalau misalnya organisasi apapun dari kecil mau sampai dari mulai kecil sampai besar usahakan punya data. Karena ini yang memang bisa bisa Uh, bisa dimanfaatkan. gitu Nah dari situ uh, BNPB juga mulai mengkolek data, mulai merapihkan data, hardware-nya dibaguskan, sistemnya dibaguskan, bagaimana data mereka supaya supaya rapi. Yang kalau seandainya ada organisasi datang, mereka bisa data exchange. Gitu. Itu pembelajaran-pembelajaran yang kita dapat ketika semua data terbuka waktu tiba-tiba mati. Gitu. Bahkan dari NASA pun, NASA pun Panik gitu bukan panik ya. Mungkin jaga-jaga gitu, jadi mereka matikan uh, open datanya dulu, API-nya dimatikan, gitu. semuanya nggak dapat gitu. Tapi itulah pembelajaran kita, bahwa karena data memang benar-benar sudah dianggap the new goal, ya. kita harus punya emas itu sendiri juga, gitu kan? Ya, nantinya bisa kita itu, Terima ada. kasih, Mas Buge. Seperti hari ini, mikrofon kita terbuat dari emas, ya rekan-rekan. Um, saya pikir penambangan tuh cuma terjadi di sektor... Orang gas, ya kan? Ternyata ada penambangan juga ya di sektor data Data, teknologi, gitu ya, The new gold, gitu ya Siapa sih yang enggak punya crypto sekarang bener ya? Siapa sih yang enggak punya NFT, gitu ya? Atau merambah ke dunia web 3 Luar biasa, dan data ini sangat penting, gitu ya, bahwa Dari struktur organisasi, NGO, gitu ya, enabler Dari uh, produk segment juga ya Bahkan user di lapangannya masyarakat lokal, gitu atau mengumpulkan suara-suara ini ya, Nia. mungkin kita bisa simpulkan sebagai apa? Ripple effect tuh um, efek gema gitu ya, bergema ya, gema-gema ini yang dikumpulkan gitu. Jadi kalau analoginya ada berdata-dataan gitu ya, bertukar data, bahkan data ini gold gitu. Tadi juga disebutkan masyarakat lokal tadi ya, suara-suara yang ada di dekat sana. Walaupun mungkin hashtag trending topiknya nggak ada hubungannya sama kebakaran ya kan, dan harus ada filterasi tadi harus ada assessment mas restu mas Kukuh, peran masyarakat lokal gitu seberapa pentingnya gitu dong apa sih yang kontribusi apa, apa kontribusi mereka gitu terhadap kultiva atau kayak visi misinya kultiva visi misinya bnf mas restu dulu silakan lokal society masyarakat lokal <laughs> perspektif bnf ya yeah, peran masyarakat lokal itu kunci ya untuk perlindungan, khususnya kawasan konservasi dan rainforest tadi, karena kunci kita rainforest, ya, mereka itu uh, masyarakat terdepan, ya, untuk melindungi kunci mereka, penjaga untuk rainforest itu, dan untuk masyarakat lokal itu, kita banyak belajar juga dari mereka terkait, contohnya tadi dalam melakukan perlindungan, ya, untuk kebakaran, khususnya mereka yang lebih mengetahui untuk daerah mereka sendiri bagaimana untuk cara menjaganya. Tapi di samping itu juga kita uh, membangun awareness juga kepada mereka. Ini loh uh, hutan yang harus kita lindungi. Yang mana hutan ini banyak memberikan manfaat pada kita. Kesadaran-kesadaran itu. Makanya kita pun ada satu program juga untuk di BNF edukasi untuk membangun uh, kesadaran terhadap masyarakat dalam melindungi hutannya dan juga eh, terkait hutan kita enggak hanya berbicara kebakaran juga. Di situ kita merupakan tempatnya ilmu pengetahuan khususnya di eh, Taman Nasional Sebangau ya untuk salah satu landscape kita. Di situ eh, memiliki banyak nilai yang tinggi di dalam di dalamnya. Salah satunya ya ada flora dan fauna yang sangat dilindungi, yang memiliki nilai yang tinggi, yang harus dijaga bersama, yang dimulai dari masyarakat setempat. Dan juga eh, berbicara tentang rainforest, di situ kita ada nilai ekotomi, ekonomi yang tinggi juga. Yang mana yang digalakan dari pemerintah kita, ada namanya HABK ya, hasil hutan bukan kayu. Ya hasil hutan bukan kayu, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Seperti contoh local people di Kalimantan, itu Dayak, mereka bisa menghasilkan banyak yang bisa dihasilkan dari hutan itu, kecuali kayu, seperti anyaman. Mereka juga menganyam. Memang itu udah tradisi orang Dayak, melakukan anyaman yang diambil dari hutannya, perlindungan hutannya. Nah, disitulah BNF kita mulai memfasilitasi, kita melakukan pemberdayaan terhadap uh, masyarakat lokal. Yang mana, kalau tujuan kita ya, sebenarnya kalau dalam perlindungan hutan ini di mana masyarakat itu sebenarnya kalau tidak masuk hutan aman-aman saja hutan itu ya jadi tugas pr kita sebenarnya ya menjaga dan masyarakat jangan masuk hutan <guruh> ya pasti kan ya makanya kita ada harus kita bangun nih uh, komunitas developmentnya itu community development yang ada di desa-desanya ya mana masyarakat uh, masuk hutan untuk mengambil kayunya, yang mana sekarang kayu banyak, kayu yang sudah dilindungi. Nah kita berpikir bagaimana untuk mengganti mata pencarian dia, yang mana dulu seorang pemburu, seorang uh, illegal logger, gitu. Kita buatkan wadah untuk pengganti uh, mata pencarian dia. Nah untuk itu, ya PR besar juga kepada kita kita udah membuat uh, komunitas itu kita udah membuat community development seperti yang kita udah bangun sampai hari ini kita ada permaculture ya permaculture kita punya bersama masyarakat kita juga pemberdayaan ada kita coba cari terkait madu kelulut, madu kelulut lalu anyaman ini barang ini kemana setelahnya nah itu PR besar juga untuk para uh, LSM ya, para NGO yang bermain di bidang tersebut, ini mau dibawa ke mana? Bagaimana, <laughs> memberdayakannya iya, gitu ya, ke mana nih levelnya? Makanya nih senang banget ini digiatan ini rupanya, wah ada orang data ini, oh di sini ada... ada AI <laughs> expert, ada text expert <laughs> ya, expert. luar biasa ya. Ya seperti yang tadi kan ada aplikasi, ini masyarakat banyak loh di Kalimantan yang udah bermain seperti itu. Nah terkait untuk teknologinya ya. Ya kalau kita pemanfaatan teknologi itu lebih untuk kebutuhan riset seperti pemantauan satwa liar lalu yang kebakaran ya kendala kita pun di situ uh, sampai hari ini kita tidak ada satu kayak lembaga bersama kayak gitu ya lembaga bersama yang untuk menaungi teknologi ini ya yang ada di situ di dalam mungkin kita bisa sebut seperti kayak konsorsium ya yang di situnya ada pemerintahnya ada uh, stakeholder lokal stakeholdernya pemangku kepentingannya di situ di situ ada ngo nya di situ ada masyarakat di situ ada akademisinya ya mungkin uh, tempat konsorsium ini kita bisa bikin sebuah lembaga lembaga bersama yang menaungi terkait teknologi teknologi ini mau dibawa ke mana mereka akan melakukan research and development terhadap teknologi ini untuk perlindungan dan penjagaan uh, rainforest tadi mungkin yang terkait yang seperti yang saya jelaskan ini kita uh, kemarin BNF juga udah mulai bergerak kita terpikir satu untuk pembentukan lembaga konsorsium ya yang kita beri nama Drone Center Drone Center yang nama yang terlintas di kami kemarin adalah drone center. Sebenarnya fungsinya adalah melakukan riset development terkait studi-studi studi spasial dan kebencanaan yang kita lakukan drone center ini kita buat bersama antara BNF dan juga akademisi khususnya di Palangkaraya salah satu universitas-universitas Palangkaraya. Nah itu kita mulai bentuk. Yang mana drone center ini kan kita dari BNF dan juga dari uh, universitasnya, kita melakukan riset bersama terkait pengembangan untuk uh, teknologi ini, yang mana biar teknologi ini sampai ke tingkat apa. Sebenarnya teknologi sudah banyak, yang kontrolnya itu belum ada. Siapa sih yang mau menggunakan teknologi? Sebenarnya kalau kita keluarkan teknologi, siapa saja bisa. Contohnya kami udah bekerja sama dengan... Liverpool John Moores University dari Liverpool kita mengembangkan tadi ada drone thermal kita menghasilkan satu aplikasi AI kita sebut aplikasinya hotspot detection hotspot detection yang mana drone itu uh, dapat mendeteksi di mana si titik-titik api itu titik api yang dini ya monitoring uh, detection uh, kebakaran dari gambut itu karena gambut itu ya kebakaran bukan hanya dari atas dari bawah itu yang kita bangun di situ. Nah PR-nya itu ini mau dibawa kemana, yang kontrol siapa. Dan eh, seperti kayak drone thermal itu termasuk hal yang baru ya. Hal yang baru di Indonesia. Mungkin kita bisa sebut ya kalau untuk yang kebakaran mungkin baru BNF kayak gitu ya. Untuk drone thermal. Nah produk-produk ini sudah ada tetapi kita belum ada nih yang lembaga yang naungin. Pemerintah kita sudah ajak juga kita bersama kita workshop bersama kita bertemu bersama seperti ini ini mau dibawa kemana Pak Bu gitu mau kemana kalau hanya oke okay, ditaruh aja itu nggak digunakan juga siapa kuncinya yang pegang ini mungkin kalau kemarin kami berpikir aplikasi-aplikasi uh, ini produk-produk yang dari drone center ini mungkin bisa diduplikasikan ke pemerintah-pemerintah kita salah satu ya yang pemerintah kunci kita yang di Bidang kebakaran mungkin BNPB atau BPBD ya kalau di daerah ya mas ya sebagai implementator yang bisa menggunakan drone ini yang telah kita kembangkan atau teknologi yang kita kembangkan sebenarnya ya kuncinya itu ya ada di pemerintah kita keputusan terbesarnya kalau kita hanya menggunakan agar pemerataan teknologi ini bisa merata sampai ke tingkat tapak biar tingkat tapak, ini ada yang menggerakkan juga, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rastu. Ini kita bicara tentang ups, upscaling ya, ya kan? Meningkatkan skala nih, ya kan? Mereka skalanya sampai ke level mana, ya kan? Siapa? Ini juga terkait dengan implementer tadi. Mas Kukuh, pembelajaran ya, ada kebutuhan di situ, gitu ya, ups, upscaling, upscaling, gitu ya. Dan terkait dengan masyarakat lokal atau masyarakat asli yang memang berada di lokasi, gitu ya. Kami ingin dengar nih, Um, bagaimana nih menerapkan program Koltiva gitu ya atau akses kepada pengguna teknologi tadi gitu ya? Ini kan juga ada terkait kepada efek jaringan gitu ya. Yeah. Terus uh, koneksi berbagai beragam proyek atau project gitu ya, berbagi data tadi berdata-dataan gitu ya. Kita kasih ter terminologi seperti itu. Boleh di share mas, silakan. Oke, okay, jadi teman-teman bicara soal masyarakat lokal atau uh, apa namanya petani lokal atau apapun ya yang sifatnya lokal atau penduduk setempat. Sebenarnya mereka adalah aktor utama dari seluruh rantai pasok makanan, entah itu makanan, entah itu hasil hutan, ataupun rantai pasok apapun. Soalnya ketika kita punya teknologi, tadi sudah dijelaskan juga kalau teknologi itu ada banyak, teknologi itu ada banyak jenisnya, sudah bisa seperti ini, seperti itu, sudah canggih, kita juga punya banyak engineer, cuman percuma teknologi tidak akan ada gunanya kalau teknologi ini tidak sampai ke aktor utamanya. Sementara sifat teknologi itu kan sebenarnya mempermudah kita dalam melakukan sesuatu. Nah, maka dari itu, kalau selama saya di perjalanan saya di Cultiva ini, e, ada beberapa langkah yang memang sebenarnya kita khususkan untuk masyarakat satu, yaitu e, kita selalu mempertanyakan apakah produk yang kita buat atau aplikasi yang kita buat atau misalkan uh, platform yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tadi sudah dijelaskan uh, juga ada kaitannya dengan user experience di mana di situ banyak sekali riset-riset dari tim produk juga untuk mengecek apakah si produk ini bisa diterima atau enggak atau apa dari titik mana yang mengganggu, dari mana yang sudah disukai dan experience selama menggunakan produk itu kita measure secara Uh, detail dan itu menentukan langkah kami selanjutnya untuk melakukan improvement di, dari segi produk. Nah pertanyaannya ketika produk ini sudah jadi dan sudah bisa memenuhi ekspektasi uh, dari warga lokal atau masyarakat lokal, apa dampaknya? Ya pasti satu, ketika ada knowledge gap di situ pasti kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikannya karena adanya kecocokan dari satu produk dan juga uh, pengguna. Jadi ketika sudah cocok otomatis uh, segala bentuk informasi atau pengembangan uh, edukasinya, pendampingannya itu akan sangat mudah untuk tim implementasi dari kultiva sendiri. Beda urusan beda beda lagi case-nya kalau kita misalkan merilis satu produk yang memang benar-benar tidak bisa diterima masyarakat. Ya mau sampai gimana kita mengedukasi juga tidak akan diterima. Cuman kalau kita sudah memulai dari satu produk yang sudah sesuai dengan kebutuhan itu akan satu memperlancar. Kedua, eh, kenapa masyarakat penting dan itu ada kaitannya juga dengan program eh, beberapa strategi yang dilakukan eh, Kita mempunyai satu program bernama CultiSkills di situ di mana kita juga punya beberapa banyak ratusan, lebih dari 200-300 field agent di lapangan yang itu rata-rata kita hire untuk eh, memang mengedukasi petani-petani. Selain mengedukasi, apa yang dilakukan dari field agent ini sendiri adalah data collection. Jadi dari sisi data kita bisa melengkapinya, tapi dari sisi kegunaan data sendiri itu juga kita kita bisa edukasikan ke petaninya. Jadi ada semacam feedback loop di situ, kita mendapatkan hal positif, petani juga mendapatkan positif. Nah ketika semua data ini, apa namanya sudah terkumpul dengan baik, dan kita bisa mengelolanya dan memberikan kepada klien atau end user dari uh, rantai pasok ini? Maka, apa yang terjadi biasanya dari apa namanya perusahaan terakhir yang memanfaatkan barang dari petani ini? Biasanya mereka akan mengukur, melakukan pengukuran kembali. Oke, okay, satu petani dinyatakan sustainable, dinyatakan berkelanjutan, dan dia tidak uh, istilahnya memakan zona-zona konservasi maka dari situ biasanya company satu company itu akan bertanggung jawab untuk memberikan insentif lebih kepada uh, petani. Jadi misalkan uh, mereka sedang transaksi, mereka akan mendapatkan harga yang lebih dibandingkan petani-petani lain yang misalkan belum tersertifikasi secara data tidak lengkap dan sebagainya. Jadi memang uh, satu produk yang kita desain ini sebenarnya untuk membantu mempermudah satu petani dan juga klien kita dan sifatnya sendiri itu untuk mempermudah bukan aktor utamanya, jadi ketika aktor utama itu kita bisa kita berikan produk yang sesuai, program edukasi yang sesuai, dan insentif yang sesuai, saya rasa uh, perputaran Pantai Pasok ini akan bisa lebih kita kendalikan uh, dalam artian secara sustainability-nya, seperti itu. Baik, terima kasih. Audience sepertinya sudah tidak tahan ya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini saya berikan sesi kepada rekan-rekan yang ingin menanyakan, Pertanyaan yang terkait dari pengetahuan yang tadi sudah kita dengar dari para panelis kita. Para rekan yang ingin menanyakan, silakan menyebutkan nama, lalu afiliasinya dan kepada panelis kita yang mana pertanyaan tersebut ditujukan. Silakan. Kita punya lima menit ke depan untuk sesi tanya jawab ini. Nanti dibantu oleh tim bahasa global untuk memberikan mikrofon kepada para audiens. Rekan-rekan sekalian, Tempo, Pak Sabto mungkin silakan mbak ini siap-siap ya ini pertanyaan jebakan <laughs> mungkin ya <coughs> sebutkan nama dan afiliasinya dan kepada panelis atau mungkin tiga-tiganya juga boleh ya, mbak silakan satu aja cukup silakan uh, oke okay. perkenalkan aku ayu dari uh, anak atau cucunya dari tempo group itu kita aku sendiri di tim community kok bisa itu media edukasi online berbasis animasi di kanal YouTube. Terus aku mau tanya ke uh, Kak Kuku, tadi kan uh, apa sudah dijelaskan bahwa pendekatan di awal itu memang uh, dimudahkan karena sesuai kebutuhan sama uh, orang sekitarnya gitu. Nah, uh, pasti ketika ada proses perpindahan dari petani lalu bisa menjadi percaya kepada teman-teman kultiva -teman itu aku mau tahu uh, prosesnya seperti apa gitu sebelum kan pasti sangat awam kan ketika uh, menginformasikan sebuah teknologi atau sistem gitu dan uh, aku mau tahu itu prosesnya di mana gitu uh, bagaimana prosesnya sama ketika uh, yang dilakukan sama teman-teman kultiva -teman dan mas kuku saat petani sudah mengikuti eh uh, sistem yang dari Koliva itu ada pendapat feedback baiknya atau sa, apa saran apa feedbacknya dari penggunaan dari sistem itu gitu baik terima kasih mbak Ayu Kak Kukuh, <laughs> karena muda ya ini Arilaso nih ya ini musisi ya silakan Kak Kukuh. oke okay. harus dipanggil Dek juga <laughs> mungkin bisa ya <laughs> canda canda, canda. oke okay. Jadi uh, terkait uh, effortnya seperti apa sih untuk engage ke apa namanya masyarakat lokal ya kira-kira seperti itu pertanyaannya effortnya otomatis pasti ya mungkin kalau bisa ditanyakan ke seluruh perusahaan yang mereka melakukan intervensi ke uh, masyarakat lokal entah itu intervensi dalam hal baik atau buruk pasti ada selalu ada namanya penolakan karena dianggap sesuatu yang kita bawa dari luar itu adalah hal baru dan mereka tidak mengerti dengan itu. Dan pasti semua pasti berdarah-darah untuk meyakinkan bahwasannya produk kita nih paling oke okay, Pak. Produk eh, ini nih paling oke okay, bisa menolong ini itu enggak. Jadi emang itu perjalanan yang sangat panjang dan pasti makanya eh, maka dar, oleh sebab itu eh, strategi yang dilakukan oleh Project implementasi dari tim Kultiva sendiri adalah dengan cara satu memang dampak itu kan harus secara langsung diterima ya. Biasanya petani kalau ditawarin pupuk A atau pupuk B, mereka nggak mau kalau secara dampak langsung mereka nggak akan dapat uang, sesimpel itu misalkan. Nah sesimpel itu juga kita melakukan approach sebenarnya kita datang ke mereka, oke okay, kita ambil salah satu contoh dari mereka sebagai role model di area tersebut. Dan role model itu kan akan mendapatkan insentif juga. Nah, paling tidak satu orang sudah mendapatkan insentif, satu orang bisa kita edukasi, dan satu orang ini kita nilai sebagai tokoh yang cukup uh, bisa menginfluence rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu, kalau dari sisi pemilihan tokohnya sendiri, nah. Tokoh ini kita jadikan apa sebenarnya? Nah, Kita ada namanya field agent dalam program quality skills uh, atau project implementation-nya di Coltiva itu kita mempunyai satu field agent yang tugasnya satu itu tadi. Satu mengedukasi, dua dia juga mengkoleksi data-data yang ada. Jadi uh, otomatis kita datang yang ngasih kerjaan sebenarnya, ngasih kerjaan, memberikan insentif uang, jadi mereka akan dapat dampak secara langsungnya. Seperti itu, itu satu. Terus kedua, menjawab pertanyaan sebenarnya dampak apa sih yang diterima petani? Seperti itu ya. Jadi, karena bisnis modelnya Qualifire itu sebenarnya bisnis to bisnis. Jadi, kita sebenarnya tidak bekerja sama petani, tapi kita kerja dengan PT-PT yang uh, dia melakukan sourcing raw material itu dari petani. Misalkan ada pabrik coklat batangan A, gitu katakanlah. Mereka uh, sudah punya kan list dari pengepul mana aja dia mengambil uh, raw material dan juga dia punya juga kan list dari uh, farmernya siapa aja nah kita akan memasuk uh, kita data collecting yang kita lakukan itu akan masuk ke satu layer pertama dari komunitas uh, petani ini yang sudah terdaftar di satu, pe, satu perusahaan besar ini nah tugas kita apa tugas kita adalah mengecek apakah mereka sudah melakukan semuanya secara sustainable Nah ketika mereka sudah di mereka tidak melakukan deforestation, mereka memproduksi semuanya dalam memang pada lahan zonasi produksi, lalu tidak ada antibiotik yang dilakukan dan sebagainya. Ketika semua data itu sudah dikoleksi uh, dan sudah masuk dalam sistem kami, maka sistem kami yang menilai apakah si apa namanya petani ini sudah sebenarnya layak untuk menerima dampak kalau memang mereka sudah di declare sustainable ya berarti mereka akan berhak menerima dampak langsungnya yaitu biasanya kita berikan insentif pada setiap transaksi yang dilakukan oleh satu petani ke perusahaan terkait jadi hitungannya nggak cuma satu kali insentif nih tapi bisa ber, berkali-kali gitu nah itu ada beberapa program funding yang kita kelola juga under beberapa produk kita juga di situ Kira -kira Baik, terima kasih Kak Kukuh. Satu lagi pertanyaan dari audiens, saya Indonesia semangat. Semoga bentar lagi ada teh dan kopi jangan sedih. Satu lagi pertanyaan dari floor, dari audiensi. Silakan Mbak, mikrofonnya Mas, silakan. Sebutkan nama, afiliasi dan ditujukan ke panelis yang mana? Pertanyaan Anda, Silakan. Okay. Um, aku Anti sama dengan Ayah, tapi aku dari Telusuri. Aku project manager dari um, Telusuri, uh, company media. media perjalanan di bawah uh, Tempo Group. Uh, mau mau nanya ke Mas uh, Restu? Mas uh, Restu, ada juga fansnya Mas, ternyata Mas. <laughs> Silakan Mbak. Yang gondrong-gondrong lah aku katanya ya, <laughs> betul. Besok kayaknya gondrongin juga Mas Boge, biar banyak yang nanya nih ya. Silakan Mbak. Iya, uh, aku mau nanya sih, tadi mungkin... Uh, similar sama yang tadi Ayo sampaikan pertanyaannya. Um, tadi uh, ada, Mas Restu juga sempat nyampaikan kalau uh, ada ada komunitas-komunitas uh, di sekitar itu ada yang uh, perlu switch. Gimana caranya mau switch kerja mereka to be more kaya, uh, sustainable gitu ya. Uh, green jobs gitu. Um, boleh tanya apakah waktu, waktu proses itu adakah resistensi dari masyarakat lokal atau sekitar um, untuk ketika diberikan ide untuk uh, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih sustainable dan lain sebagainya tadi yang uh, Mas hmm. sempat uh, sampaikan gitu kan untuk untuk hmm. perlindungan um, rainforest itu sendiri tadi um, ada nggak sih resistensi resistensi itu dan gimana um, Benf sendiri um, approach dan dan um, ya, ya, approach ya. <laughs> pendekatannya ke masyarakat sekitar seperti apa. Kemudian uh, along the way um, perjalanan uh, perlindungan dan monitoring dan um, ya perlindungan rainforest itu uh, seperti apa sih uh, peran masyarakat lokal, masyarakat daerah um, dalam apa namanya kegiatan-kegiatan uh, perlindungan dan monitoring. monitoring. kasih. Pertanyaannya cerdas sekali wow. ya. Mas Restu, silakan. Kompleks pertanyaannya Mbak. <laughs> ya yeah. Mungkin saya menyampaikan yang pertama kali, eh, terkait biasanya kalau di lapangan itu masyarakat sering jadi objek ya, pertama gitu. Nah, cuman kalau sekarang BNF menjadikan subjek ya, pemegang penting untuk perlindungan kawasan si forest tadi. Nah, eh, terkait keterlibatan pada masyarakat tentu banyak tantangan yang kita hadapi selama di lapangan ya karena beberapa uh, pekerjaan masyarakat yang dulunya itu seperti illegal logger illegal mining peti itu ya penambang emas tanpa izin itu banyak di Kalimantan lalu illegal hunting itu banyak banget di uh, Kalimantan rata-rata memang orang dayak Sejak dulu memang sudah seperti itu, rata-rata. Nah, yang mana sekarang regulasi itu udah banyak berubah untuk fungsi kawasan hutan ya. Yang dulu di situ belum ada fungsi kawasan hutan apapun, sekarang udah seperti contoh Sebangau, dulu itu daerah HP, HP, fungsi kawasan hutan produksi, yang dimana dulu memang terjadi uh, logging yang besar-besaran ya di uh, daerah Sebangau. Nah, sekarang... Uh, fungsi HP itu sudah berubah menjadi kawasan konservasi, menjadi Taman Nasional. Tentu masyarakat itu tidak bisa lagi seenaknya di dalamnya. Nah, di sini uh, kita lihat, oh uh, masyarakat ini nggak bisa lagi. Tentu dia akan terjerat hukum kalau melakukan seperti yang dia dulu lakukan. Nah, beberapa dari kegiatan-kegiatan kita, kita selalu melibatkan dari masyarakat. Contoh yang misal perlindungan, perlindungan kawasan kita selalu melakukan patroli setiap hari itu setiap harinya kita lakukan patroli untuk di kawasan hutan. Dalam uh, patroli itu kita melibatkan masyarakat sebagai penjaga foresternya itu kita masyarakat. Masyarakat kita bimbing, kita bina, kita kasih edukasi, kita kasih ilmu, kita kasih sekolah kepada mereka. Jadi tim patroli kita itu adalah semua dari masyarakat dan mereka udah jago-jago. Ya masyarakat yang di mana yang daerah pinggiran hutan itu banyak ya yang uh, untuk dari memang mereka tamatan SMA tetapi pengetahuan mereka sangat luas dan juga kita melakukan di situ uh, contohnya kita melakukan riset juga terhadap flora dan fauna biodiversity yang mana kita kerjasama dengan beberapa University kita juga libat ke masyarakat di dalam situ masyarakat sebagai forester di uh, di hutan pendidikan kita di hutan riset kita masyarakat uh, dalam melakukan riset kita libat pelibatan mereka itu dalam melakukan pengambilan data analisis data kita ajarkan juga kepada mereka nah dan juga untuk uh, solusi mata pencarian mereka yang lain kita buatkan mereka seperti uh, permaculture tadi kita bangkitkan lagi story-story Dayak zaman dahulunya, yang mana Dayak itu adalah penjaga hutan, yang mana Dayak itu hidupnya berdampingan dengan hutan. Yuk, ayo kita jaga hutan ya Yang mana sekarang mulai tergerus ya budaya-budaya yang zaman dahulunya. itu Nah, untuk penolakan, tantangan kita tentu banyak penolakan yang terjadi. Salah satunya ya dalam, kita pun sampai hari ini pun masih... Mencari cara juga bagaimana nih untuk kegiatan-kegiatan illegal mining, penambangan emas ilegal itu, yang mana kita menggantikan ke pertanian justru lebih menggiurkan emas. Emas itu mahal, apa pendapatan mereka sangat tinggi sekali dari emas, tapi ilegal. Mereka tahu itu ilegal, pemerintah pun tahu itu ilegal. Mereka selalu kucing-kucingan yang masuk keluar masuk penjara, karena itu. Sangat, mereka tahu hutan ini eh, memang harus dijaga ini untuk anak cucu mereka. kayak gitu Mereka sebenarnya tahu, cuman bagaimana kita mengedukasi, menyampaikan kesadaran kepada mereka. Ini sekarang, ini bukan persoalan perut sekarang, loh, Pak, untuk kedepannya. Untuk anak cucu, nanti kalau misal ini udah habis, siapa yang akan meneruskan yang hidup di sini? Yang mana, kalau misalnya rekan-rekan uh, semua ketahui untuk penambangan emas ilegal itu kan prosesnya kan dari sungai masuk-masuk-masuk sampai ke hutan, seperti itu pokoknya semua project uh, program kita kita libatkan kepada masyarakat contohnya seperti tadi ada di dalam video kita pemanfaatan teknologi untuk uh, restorasi reforestasi dan restorasi lahan akibat kebakaran nah kita libatkan masyarakat Nah, dalam proses uh, reforestasi penanaman di hutan, untuk bibit tanamannya kita libatkan masyarakat sebagai uh, nursery. Kita bentuk suatu community nursery untuk pembibitan tanaman yang akan kita tanam di wilayah yang terdeforestasi tadi. Karena kenapa sih kami uh, melibatkan masyarakat uh, di dalam community nursery tadi? Karena yang lebih mengetahui daerahnya itu masyarakat. Oke, okay, kita di BNF banyak ya uh, untuk para ilmuwan-ilmuwan, para ahli, karena rata-rata ya kita, uh, beberapa dari rekan kita juga, dari direktur kita pun memang orang peneliti semuanya gitu, dari UK, etc. Nah, tetapi kalau dari segi, dari segi keilmuan, dari segi riset, belum tentu di lapangan itu benar kita harus menjadikan masyarakat subjek di situ. Seperti contoh tanah untuk di landscape kita, landscape gambut. Itu kalau tanaman, apa yang cocok ditanam di situ masyarakat lebih tahu. Oh ini tanaman ini yang lebih cepat, berarti kita harus bibitkan ini. Bijinya kita cari, anakannya kita cari. Kita lakukan pembibitan di dalam community industri tadi. Nah, karena dulu ada perbandingan ya, kita coba base riset ya oke ini tanaman ini yang cocok di sini kita kedalaman gambutnya kita ukur apa rupanya enggak ini kurang berhasil gitu ya kita coba dengan uh, pengaplikasian dari masyarakat pengetahuan masyarakat oke kalau tanam sini tumih ini tumbuh semua nih kenapa kok bisa Pak ini Pengalaman kita dulu, kalau orang tua kita dulu di sini nanam ini akan tumbuh. Nah, jadi kita coba menggabungkan hasil riset dari hasil pengetahuan berdasarkan riset dengan local people tadi, maka keberhasilan akan kita dapatin di situ. Jadi pengetahuan yang ilmiah gitu ya terbukti yeah. ya, proven evidence based dengan uh, usernya tadi juga ya, dengan enablers-nya eh, di lapangan. Nah rekan-rekan panelis nih, karena keterbatasan waktu. Terima kasih Mbak Ayu dan rekan yang sudah menanyakan pertanyaan tadi. Ini ada highlight yang bisa kita ambil ya, dari diskusi kita di sore hari ini, di mana ini ternyata nggak cuma online gas yang ditambang ya, atau emas gitu ya. Data juga ditambang, kita butuh data banyak sekali gitu ya, untuk melakukan uh, proses sinergi ini. Um, gimana sih ke depan ini, skenario masa depan kita ini gimana? Gitu ya, dari kacamata UN Pulse Lab gitu ya Apalagi jika kita bicara tentang koneksi global gitu kan, UN Internasional ya Proyek-proyek di Afrika, Brazil gitu ya, Malaysia dan lain-lain gitu Ini kan kita nggak mungkin berjalan mundur ya Kita harus bergerak maju, kita bicara tentang Betul, capacity building gitu ya, empowerment, pemberdayaan Pergerakan, nah pergerakan ini kan maju ya berarti masa depan ya kan maju berarti masa depan. Satu, ini pertanyaan highlight terakhir dari saya nih. Oh, saya ingin dengar perspektif dari Mas Boge, Mas Rastu dan Mas Koko. Skenario masa depan kita gimana nih? Tantangan kita masa depan yang kita hadapi ini sama skenario yang kira-kira nih di UN Plus Lab, BNF gitu ya. Lalu Coltiva nih. sudah mengangan-angankan atau memang sudah ada visi misinya ke depan? Itu. Minta berbagi dengan kita semua. Lalu ini juga sebagai salah satu respon penutup kita. Gagasan nasional ini ya, internasional ini. Tadi Mas Restu mengatakan, kita perlu payung gitu ya. ya. Yang menaungi gitu. Jadi gimana, Mas Boge ini dari tadi makanya harus gondrong Mas. Biar banyak pertanyaan. Ha, sebagai perwakilan dari UN Pulse Lab. Skenario masa depan silakan Mas Boge. Ya, terima kasih Mbak. Um, untuk skenario masa depan itu biasanya kita risetnya itu kita sebut namanya future foresight. Gitu ya. Jadi kita lihat kira-kira nanti 5, 10, 15, 25 tahun ke depan itu akan seperti apa. Gitu. Um, balik lagi seperti yang yang, yang sudah um, saya sebutkan sebelumnya, bahwa ada ada rasa takut sebenarnya di, di, di para researcher, ketika segala macam upaya open data itu sepertinya kurang berjalan, segala macam bentuk open data itu kurang berjalan, um, karena ada egoisme dari setiap instansi yang tentunya um, sangat sulit untuk untuk untuk bisa didil kan itu. Terkadang open data, oke okay, kami punya data kami buka datanya tapi yang versi light, gitu kan? Hanya untuk coba-coba. Kalau tertarik silahkan bayar, seperti itu. Tetapi ya, itu wajar, itu karena ya balik lagi. Um, data itu the new gold. Gitu, ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bayangkan itu ketika kita melakukan future research, kalau misalnya kita bayangkan ke depan lagi, skenario nya adalah riset itu semakin sulit dilakukan karena ketersediaan data itu sudah pasti. Makanya hal yang mungkin bisa kita lakukan balik lagi mendorong ayo dong open data gitu. supaya data, data exchange itu terjadi gitu. banyak yang sudah sudah sudah sudah mencoba gitu. uh, tapi balik lagi ya, kadang gagal gitu jadi yang seharusnya yang yang yang kita pikirkan adalah bagaimana agar kita bisa menjadi data provider untuk mempersiapkan masa depan ini gitu. ya sama seperti kalau misalnya enggak um, usah bicara instansi, bicara diri sendiri aja melihat uh, dunia yang hingar-bingar sekarang dengan banyaknya PHK banyak orang yang, wah kalau gitu kita harus bisa menghasilkan uang sendiri sambil kerja, sambil jualan, misalnya seperti itu, nah ini yang harus juga ada di dalam organisasi, kita harus punya um, data, data providing kita harus harus harus provide contohnya seperti apa, contohnya gini kalau seandainya nanti kedepannya itu data semakin mahal yang kita nggak mampu beli minimal misalnya yang dilakukan oleh NGO-NGO lokal mereka punya drone data ini disimpan yang nantinya bisa di-exchange bisa ditukar bisa dijual misalnya seperti itu. Karena contohnya di yang yang yang sering terjadi kan di hutan itu banyak orang yang mau mau mau menyelamatkan ke keanekaragaman keanekaragaman betul Mas Boge betul ada yang sudah menggunakan audio recognition misalnya, untuk penambangan liar misalnya. Ya. Jadi mereka menangkap suara hutan tapi begitu ada suara pemotong-pemotong pohon ya, mesin-mesin mesin, mesin, mesin pemotong, itu mereka ya. langsung ngasih alert. Oh, ini terjadi penebangan liar di sana. Data-data ini kan ya jangan hanya digunakan untuk kepentingan sendiri saja gitu. Itu disimpan, dikip yang nantinya bisa di-exchange, bisa dijual dan lain sebagainya. Gitu. Lalu udah ada yang pakai Um, apa namanya uh, image mining gitu kan uh, image recognition yang udah bisa uh, tadi yang, yang udah bisa melihat dimana mana di AI itu bekerja untuk bisa mengenali hewan-hewan um, yang ada uh, di sekitar dan lain sebagainya gitu nah harapannya semua itu tetap dikit yang benar-benar bisa kita kita kita mining nantinya gitu jadi historical historical data ini bisa kita mining jadi harapannya kalau misalnya ke depan pikirkan tentang data yang bisa di-exchange. Baik, data yang bisa di-exchange, data provider, mas kukuh. Perspektif kultiva, sekarang rumah masa depan dalam satu menit. <laughs> saya sudah diplototin kapten saya soalnya ya. Oke, okay, uh, bicara kultiva, selalu kita akan bicara tentang traceability, di mana misi kita terbesar adalah from, free, from seat to table, kita pengen uh, melacak, Istilahnya semua makanan, semua apa yang ada di meja kita nih se sebenarnya dari mana sih, dari petani yang mana sih. Dan dari situ juga otomatis kalau di lagi atau di breakdown lagi, kita uh, visi ke depan adalah harapannya kita akan uh, bisa membuat semakin banyak petani lagi yang bisa menerapkan traceability sebagai effort dari uh, sustainability initiative. Jadi dari situ Ketika semuanya lebih banyak, kita lebih aware tentang makanan kita, prosesnya terdokumentasi dengan baik, petaninya juga lebih aware dan terdokumentasi juga, harapannya ini juga bisa menjadi dampak positif juga untuk uh, petani. seperti itu. Terima kasih. Mas Restu, Perspektif BNF, Borneo Nature Foundation. Skenario masa depan. Ya, skenario masa depan ya. Kalau dari kita ya sebagai NGO, yang mana NGO ini bagaimana program ini dapat tersentuh sampai ke tingkat tapak ya. Sebenarnya dari hasil riset kita udah banyak kita lakukan. Hasil riset kita sudah lakukan A, B, C, D, E. Terkait teknologi kita punya A, B, C, D, E. Tetapi ya seperti poin saya tadi, kita tidak ada memayungi itu semuanya. ya Yang mana payung itu dapat terlibat semua pihak di dalamnya para kepentingan uh, usaha di situ ada akademisi pemerintahan dan siapapun ya karena saya contohkan salah satunya ya terkait data drone itu ya drone ini kita tidak hanya berbicara terkait data ya kalau data kita bisa ambil kapapun dimanapun secara real time tapi kayak drone ini berhubungan dengan penggunaan kawasan udara. Di situ harus ada orang yang memiliki kebijakan yang bisa memberikan izin untuk penggunaan kawasan udara di kontrol airspace atau uncontrolled airspace. Dan juga terkait dengan data, data-data hasil riset kita seperti yang dibilang Mas Bongi tadi, kita juga sudah melakukan. Kita namakan proyek itu bioakustik. Kita bisa mengetahui, Suara apa saja di dalam hutan ini, ada suara orang utan, suara burung A, B, C, D, E, O. Di, di sebelah sana ada suara dari penambangan atau suara orang ilegal logging yang bisa penanganan cepat. Dan payung ini dapat diduplikasikan di beberapa stakeholder kita, di pemerintahan kunci kita. Baik, jadi perlu sekali payung yang bisa mengintegrasikan ya, dari software, hardware ya, sebuah terapan yang ada. Ataupun bentuknya di lapangan. rekan rekan sekalian luar biasa sekali pengetahuan dan pembelajaran yang kita sama-sama pelajari di panel diskusi ini. Sayangnya kita selalu berjibaku ya dengan keterbatasan waktu. Tapi hal yang paling terpenting yang kita soroti dan menjadi rangkuman dari panel diskusi ini adalah betapa pentingnya sinergi. Selaras antara semua pemangku kepentingan, dan juga untuk memiliki pengetahuan yang komprehensif, ya, mengenai penggunaan terapan teknologi, penyebarannya, dan juga implementasi serta pengawasan dan evaluasi, ya, yang sifatnya berkelanjutan, yang tentunya harus didukung oleh kebijakan yang tepat dan strategis untuk perlindungan hutan hujan di Indonesia, tentunya juga di seluruh dunia. Ini membutuhkan kontribusi dan upaya terbaik dari semua pihak, baik organisasi, pemerintah, akademisi, LSM ya, atau NGO dan juga para masyarakat sipil atau penduduk sebagai bagian tak terlepaskan dari bumi kita ini demi keberlangsungan generasi mendatang. Rekan-rekan sekalian terima kasih kepada para panelis kita yang sudah memberikan pencerahan pada panel diskusi ini. Berikan tepuk tangan yang meriah, apresiasi kepada mereka semua. Semoga kedepannya kita bisa terus berkolaborasi Mas Boge, Mas Kuku, dan Mas Restu dan bersinergi bersama. Sekian panel diskusi pada sore hari ini saya Ari Saya akhiri dan kembalikan kepada pengampu acara Pak Moristim. You may proceed on wrap up and the closing remarks. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi rekan-rekan. Terima kasih. Mas Boge, terima kasih banyak. Good evening. Drima uh, Kasi to thank our panelists and to the moderation. Very, very nice, very interesting. Thank you so much. Uh, I am here to take two more minutes of your, um, of your attention and I would like to focus it on uh, the knowledge exchange digitalization, which is part of our set project as I am uh, one of the uh, researchers at the Humboldt Institute for Internet and Society. It has been teased already, uh, data is the new gold, this is why we want to be gold diggers as well and uh, we're trying to build a database uh, for digitalization projects uh, that are linked to sustainability in a wider sense. Um, this is going to be a peer-to-peer -peer platform or a peer-to-peer -peer page, uh, meaning that users put in cases, we evaluate cases and then put them online and then other users can go online, compare cases and look at them. We are currently in the phase of looking for submissions as we want to start the website early in 2023. Uh, the benefits are rather obvious, I think. Uh, it incre increases your project's visibility and range. Um, you might be seen by journalists, NGOs, and most importantly, probably other project managers. So there's uh, an aspect of learning, but there's also an aspect of teaching in a way, and uh, you will be part of an of a, of a ever-growing network, uh, so to speak. If uh, you decide to submit a case. Um, this is what this is going to be probably looking like okay this is a little far for a lot of you maybe but we're going to have sort of these different cases sort of displayed um, there will going to be a filter function, a search function um, so you can compare and find cases more easily um, so I invite you we invite you to um, submit your cases, uh, share this link, share this QR code uh, in case you know an interesting project or you are running one yourself. Um, uh, again, feel free to share this. Uh, I hope I didn't bother you for too long uh, and I would like to say thank you also from all of us at uh, the Humboldt Institute for uh, giving us your time and your presence and uh, yeah, enjoy a few drinks and a bit of snacks outside and uh, thank, you thank you everyone. Thank you so much. Terima kasih Pak Moritz, ini Mas ya, masih muda ya, Mas Moritz. <laughs> kita panggil Mas ini um, kalau di luar negeri, Bapak tuh nggak Bapak ya, Kakak ya. Jadi kayak bro gitu kali ya, bro. <laughs> Baik, rekan-rekan sekalian terima kasih atas kesediaannya. Um, hadir di panel diskusi, kita sama-sama belajar dan banyak sekali ya pencerahan-pencerahan luar biasa. Kita akan ada networking session setelah ini. Kita ada, masih ada teh dan kopi. Mm -hmm yang bisa dinikmati, juga masih ada beberapa cemilan yang ada di area foyer. Rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan atau mungkin um, kepo gitu ya, ingin tahu lebih lanjut, seperti tadi Pak Maury sudah katakan, ini bisa di nanti bisa submit ya case atau mungkin uh, yang ingin ditanyakan atau mungkin ada proses lanjutan dari apa uh, informasi yang ingin didapatkan oleh rekan-rekan. Saya minta kesediaan, mungkin Pak Kristian, kita bisa menutup acara dan networking. Rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya. Sampai berjumpa, jangan goodbye ya Sampai bertemu segera Di kegiatan selanjutnya Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Melati Dewi Moderator pada sesi siang dan sore hari ini Terima kasih